kucing langkah bisa bikin saya tertawa kalau kamu suka saya emang kamu punya apa perkenalkan Eja Lija mimpi jadi orang kaya kalau nonen untuk harta memangnya secantik apa rasa sayangnya rasa sayang sayangnya jauh rasa sayang sayangnya. Hari ini hari selasa Jangan pura-pura lupa Ayo para kina Setor sini uang kasnya Pada diem lo Star goceng oi. Udah minggu kedua nih Ane we nasir sayang nasihat cantik Udah Mana goceng Minggu depan ya cek Kagak